Lo, lucu tidak nih? Jadi, guys, ada-ada saja kelakuan dua hewan ini, guys, yang membuat saya jengkel dan emosi. Setelah pulang dari tongkrongan, enaknya guling-guling cantik -guling ini. Uh, sambil main handphone, ayolah. Oh, kok manduk ya. Hmm, hmm, tidur dulu ah. hmm hmm hmm sekali hah hmm hmm ada-ada saja nyamuk itu kamar mandi dulu ah tamu tikus benderang tikus makan sabun segitu saja guys informasinya atas kesalahan saya dan emosi saya kepada hewan dua tersebut terima kasih telah menonton video ini apa yang akan saya buat kepada hewan dua ekor itu